serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengoleh perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama ada bocoran soal peringkat Lesti dan Rizky Bilar tentunya kita dapatkan bocoran dari Papa Daniel dari ayah kandung Rizky Bilar langsung bersahabat ya ketika diwawancara, Papa Daniel mengungkap bahwa Rizky Bilar akan dikasih gelar dengan adat Minangkabau warsahabat ya. Tentunya gelar tersebut akan diberikan oleh datuk yani kakek Rizky Bilar dari pihak ibu. Tentunya keturunan asli Minangkabau sahabat ya luar biasa. Tentunya. Ini kebanggaan juga buat kita semua. Para fans, mudah-mudahan acara pernikahan les dan rezeki, biar dilancarkan. Amin ya Robbal 'alamin. Oksigen tersebut lebih diperbaiki kembali oleh akun Instagram HP Red Kota Sultan. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Masya Allah, lagi-lagi kebenaran akan mencari jalannya sendiri." Tentunya, banyak sekali dibanjiri komentar, banyak sekali respon juga dari para fans, salah satunya ada komentar dari akun Instagram. Alesha Irawan 962 mengatakan dalam kolom komentar, Bang Bi mudah mudah gelarnya Sultan Rajo, Ami artinya Sultan Raja Emas, atau datu, Insyaallah ya Bang Bi. Orang minang kalau udah merit harus pakai gelar min. Aku minang asli itu, sahabat ya. Setiap orang minang. Kalau sudah menikah pasti akan diberikan gelar asli Minangkau persahabat ya. Mudah-mudahan saja tentunya ini pembuktian bahwa Rizky Bilar adalah asli orang Minang persahabat ya. Mudah-mudahan untuk acara Leslar di acara lamaran sampai akad pernikahan tentunya dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya juga kita mendapatkan info resmi bahwa Lesti Kejora sudah dipastikan akan tampil malam hari ini di acara konser top 12 grup 4 saw sahabat ya di acara LIDA atau Liga Dangdut Indonesia 2021 di Indosiar. Tepatnya tentunya jam setengah sembilan malam nanti. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan, siapkan cemilan kalian. Kita akan diberikan kejutan spesial oleh sang kejurah kita, Lesti yang akan tentunya tampil di acara Indosiar Dan tentunya akan memberikan penampilan yang spektakuler tentunya Mudah-mudahan malam hari ini bisa tampil bersama Rizky Bilar Info ini kita tentunya dapatkan langsung dari akun official Leslar Lovers Indonesia Yang mana ada sebuah info juga lewat caption dituliskan Halo Lesla Lover semuanya jangan lupa malam ini nonton Lida di Indosiar Jam setengah sembilan malam akan ada dedek Lesti Kejora Jadi jangan sampai ketinggalan tuh persahabatnya ya Ini sudah fix bahwa dipastikan Lesti akan tampil di acara Lida Atau Liga Dangdut Indonesia 2021 di Indosiar Dan ke kabar selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan dari akun Instagramnya Papa Daniel di sini Papa Dambang mengunggah sebuah postingan foto Kak Nova yang sedang berada di dalam mobil, bersahabat ya, beserta keluarga kecilnya ada suami tercinta dan anaknya, bersahabat ya. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Daniel, di situ mengatakan, Udah di mobil baru saja keluar dari hotel, siapa coba tebak. Wow, Alhamdulillah tentunya Kak Nova sudah selesai di karantina dan siap berkumpul. Di rumahnya Rizky Bilar bersama keluarga besar Wasabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dari keluarga Leslar wasabat doakan saya yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat keunggahan selanjutnya nih Wah sudah nyampe rumah aja nih Kak Nova beserta keluarga kecilnya Pak Sahabat ya Tentunya siap akan memberikan kejutan bahagia Siap-siap tentunya kita akan mendapatkan vitamin bahagia langsung dari keluarga Rizky Bilar postingan tersebut terdripost kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Gallery Underscore Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Akhirnya Kak Nova dan keluarga bisa kumpul di rumah kakak Tinggal nunggu abang yang pertama nih, Pini Sirin Bingit Wow, <laughs> doakan saja mudah-mudahan tentunya Keluarga Leslar bisa memberikan kejutan untuk kita semua para fans Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan dan komentar dari para fans juga nih persahabat ya Yakni dari akun Instagram Vin Aapra 4 yang berkomentar Tim nunggu Lesti ketemu Kak Nova Wah ini tentunya kejutan juga persahabat ya dipastikan Tentunya calon mempelai wanita bakal ketemu kakak ipar. Baru ya yani kanova yang ditunggu-tunggu oleh para fans. Ini tentunya momen yang paling ditunggu oleh kita semua. Dan selanjutnya, ini para sahabat, ya, vitamin bahagia yang paling ditunggu. Akhirnya muncul juga para sahabat, ya, kita lihat. Yang paling ditunggu oleh para fans akhirnya terjawab. nih Dede lesti sudah ada di rumah Rizky Bilar. Dan sudah ketemu dengan anaknya kak Nova Para sahabat, ya aduh makin cute Makin menggemaskan aja nih Para sahabat, ya Alhamdulillah Calon mempelai wanita sudah Bertemu dengan calon kakak iparnya Para sahabat, ya doakan yang terbaik Oke mudah-mudahan acara nanti dilancarkan Dan tentunya kita hari ini akan dikasih Vitamin bahagia Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi dan kabar selanjutnya Mungkin ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh